Terima kasih. Namun, diriku tak mampu. Sakit di hatiku, luka di jantungku tertusuk. Yeah. masih ku ingat pertama hati kita menyatu